kalak <laughs> yang oh, <no. laughs> Aduh yang ini sih iya cuman nonton apa? lu cerama betul, nonton cerama tarus iya bang haa? Allah. iya bang, tarus Aduh, aduh, aduh, aduh, tarus ta Ta'aruf itu yang benar Bukan pakai handphone Berdua chatting Itu tidak benar itu Kalau mau ta'aruf Kita yang laki-laki Atau ikhwan Datang ke rumah orang tua Aku Ketemu orang tuanya Perkenalan Itu yang ta'aruf Atau pakai perantara Perantara itu, macomblang. Macomblang itu hanya boleh orang yang sudah menikah, dan dia itu paham pihak laki-laki dan pihak perempuan. Itu baru boleh jadi macomblang. Kalau baru kenal jadi macomblang, tak bisa. Kalau kawan atau teman jadi macomblang, tak bisa. Kalau ustadz baru ngaji, tidak kenal kita, nggak bisa jadi macomblang. Jadi, kalau kita mau taruh sama afwan, kita mau taruh sama... Seseorang lawan jenis kita, jadi Ustad atau Mak Comblang itu harus kenal kita dan siapa yang akan kita nanti taruh, gitu nah, paham? Karena aku cuma chat. Iya, walaupun chat itu tetap dilarang. Ini, ini ini ini di di WhatsApp, di Facebook, di Twitter, di Instagram, di apa lagi SMS chat itu di apa ngobrol di pesannya itu kan itu walaupun eh, jarak jauh tetapi itu termasuk berpeluang karena kata Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi yang berzina itu bukan hanya mata tangan mohon maaf kemaluan tapi hati dan pikiran juga bisa berzina apa Ketika mereka saling bertemu Walaupun tak bertemu badan, tangan, dan mata, Gitu kan Jangan lupa sahur ya ha. Nanti kita tahajud berjamaah ya Abang di depan, adik belakang dikit Tahajud pula mereka video call kan What? Itu tetap tidak boleh Walaupun mereka tidak dekat uh, Mereka terpisah oleh jarak Dekat di dunia maya Tetap namanya berduaan Dan itu dilarang di dalam Islam karena kalau berduaan eh, lawan jenis yang bukan mahroh maka yang ketiga adalah setan. Maksudnya setan menggoda. Awalnya chat, lama-lama video call, lama-lama ketemu nah, begitu seterusnya. Makanya walaupun chat sebaiknya dicegah jangan. Nah, gini. Kata Allah kan Wala zina. Jadi jangan mendekati apa-apa yang bisa membuat kita berzina Apapun yang membuat kita bisa berzina tinggalkan Paham? banyak orang kayak gitu Walaupun banyak orang melakukan itu bukan berarti dia benar hmm? Misalkan di satu kampung banyak orang berjudi Berjudi benar? Enggak ya. benar Misalkan di satu kampung banyak orang tidak sholat Tidak sholat benar? Enggak ya. Kalau di Eropa banyak orang membuka aurat Apakah membuka aurat benar? Enggak, benar artinya Walaupun banyak orang chat dengan lawan jenis yang bukan mahrum Belum halal dia chatting, dia ngobrol via media sosial Itu bukan berarti benar Walaupun banyak jumlahnya orang melakukan Tetap dia disebut salah Walaupun banyak melakukan Bahkan walaupun orang tua kita melakukan Walaupun guru kita melakukan Itu tetap tidak benar artinya tidak boleh dilakukan bang, so, kan paham? Kalau terpaksa bang, salahkan di pakso cewek ya. Eh, terpaksa kamu, eh, insya Allah aku pokoknya bang, kalau abang tak mau chat chat sama aku, aku mundur diri aja. Oh. Terus bagaimana itu bang, boleh nggak? Tetap. Kalau dia mengancam bunuh diri, kalau tidak chat sama kita, huh? kita tidak usah chat. Kalau kamu mau bunuh diri, saya menyarankan jangan. Kalau kamu mau bunuh diri, aku nyaranin nggak usah deh. Kamu sayangi dulu diri kamu, baru nyayangin aku. Yeah. Gimana kamu bisa nyayangin aku, nyayangi diri kamu aja gak bisa gitu? Ya, bunuh diri itu dosa, nggak boleh. Gitu ya. Udah kesabar aja pada waktunya insya Allah kita bersama Hah? Huh? kan? Ya? Jadi, sok kalau mau ta'aruf Jangan chat-chat lagi ya Jangan berdua-berduaan aja ya Jangan, apalagi jalan, wah salah itu Chat aja salah, apalagi jalan berdua Run bitch! Run! Yang benar itu Datang ke rumah orang tua perempuan Atau ke rumah keluarganya, ketemu keluarganya Atau melalui orang apa, emak coblang perantara dan perantara nggak semarangan loh tadi paham ya sampai sini jadi besok lagi uh, yang chat gitu hapus sajalah lah nomornya blok aja kontaknya gitu ya jangan ikut-ikutan orang lain paham?